Ini uh, sejenis uh, apa namanya? kalau dalam bahasa Sunda atau juga bungi teman-teman. Salah satunya ini jamur yang kerap uh, ada di area pesawat putih ini, teman -teman. seperti ini teman-teman. Seperti racikan atau ayam crispy, teman-teman. Kita coba dulu dus bagian jamurnya teman-teman seperti ini kita makan dulu, hmm nikmat sekali kita coba teman-teman pakai nasi seperti ini abok, hmm nikmat. lagi di video saya. Kali ini saya sedang berada seperti biasa di area persawahan, teman-teman. Rencananya saya mau cari sesuatu yang bisa dimasak, sesuatu yang bisa dimakan, teman-teman. Nah, penasaran dengan keseruan saya hari ini? Ikutin terus. teman-teman kita cari makanan di sini teman-teman biasanya di semak-semak seperti ini ada yang sesuatu yang bisa dimakan entah itu jamur ataupun hewan-hewan seperti kelabang teman-teman ikutin terus nah lihat teman-teman ini uh, sejenis uh, apa namanya supak kalau dalam bahasa Sunda atau juga pungi teman-teman Salah satunya ini, jamur yang kerap uh, ada di area persawan seperti ini, teman-teman. Dan hari ini musim perhujan, pun hujan, jadi biasanya suka tumbuh di area persawan seperti ini, teman-teman. Kita coba ambil, saya terus seperti ini. Lumayan kita olah untuk kita makan, teman-teman. Oke lanjut. ini ada lagi kita cabut aja lumayan banyak keren kita pasak kita olah teman-teman teman-teman ya, kita pasak kita olah jalur sini teman-teman kita siapin dulu alat-alatnya sambil nunggu kita siapin dulu teman-teman buat masaknya teman-teman sebelumnya kita uh, cuci dulu jamurnya teman-teman cuci deh cuci dulu teman-teman biar steril, biar bersih teman-teman oke, karena ini sudah bersih kita bikin adonan-adon dulu teman-teman teman-teman penasaran saya mau bikin apa, saya mau masak apa saya mau olah apa teman-teman jadi jadi uh, apa namanya, supa ini atau jamur ini? Kita mau olah, bikin jamur crispy, teman-teman. Yang menggugah selera, yang membuat saya enak makan, teman-teman. Kita buat adonannya dulu, teman-teman. Bahannya salah satunya ada terigu, teman-teman. Saya sudah bawa dari rumah. Tadinya saya mau bikin olahan dari tanaman-tanaman lain, teman-teman. Kebetulan tadi. Saya menemukannya uh, Supa atau jamur ini teman-teman Jadi Kita bikin jamur crispy aja teman-teman Caranya seperti ini Kita bikin adonannya dulu Terigunya secukupnya aja Oke sip Cukup Kita masukin air, teman-teman. Teman-teman, tenang aja, karena ini air bersih. Ini air yang saya bawa dari rumah. Teman-teman, sip, memang galau. Kita bikin dulu adonannya, kita masak. tambahin penyerap rasa biar rasanya lebih menggugah selera teman-teman bisa lebih enak lebih mantap untuk dimakan teman-teman seperti ini teman-teman oke kita panaskan dulu kita tambahin minyak gorengnya teman-teman siap der kita semua aja bilang stop dong stop dong mantap oke okay. kita nyalain dulu apinya dan kita mulai memasak teman-teman caranya seperti ini untuk membuat jamur crispy itu, teman-teman. Setelah dimasukkan ke bumbu yang basah, kita taburin atau masukin ke dalam adonan yang mentah atau yang serbuk, teman-teman seperti ini. Sip. Ini lanjut. Sambil nunggu eh uh, minyaknya panas sambil kita bikin adonannya teman-teman supaya langsung goreng langsung kita santap teman-teman. Kita masukin, kita goreng jamurnya teman-teman seperti ini. Mantap. Lanjut. kita goreng agak lama supaya rasanya crunchy dan memang kriuk kriuk teman-teman supaya lebih nikmat kita santap nanti oke kita angkat aja Sudah kering udah mulai matang teman-teman ini jikus mantap oke teman-teman teknik untuk survival di alam seperti ini Mencari sesuatu yang dapat dimasak Sesuatu yang dapat dimakan Di alam teman-teman Salah satunya jamur ini teman-teman Yang memang kerap hidup Di alam Di perkebunan langsung teman-teman Oke masih ada yang akhir, kita goreng lagi teman-teman Satu persatu perlahan, seperti ini Keren adonan terakhir ini susah yang teman-teman kita buang aja teman-teman sudah matang dan ini terakhir teman-teman kita jahit dulu kita angkat dulu teman-teman kecilin dulu apinya ya teman-teman oke sudah matang semua seperti ini teman-teman kita lanjut makan kita coba rasain dan juga cicipin teman-teman seperti ini jamur crispy ala kakang rimba teman-teman hasil alam masak di alam kita makan di alam teman-teman kita cari tempat makan dulu teman-teman lanjut ikutin terus oke teman-teman kita makan jalur sini teman-teman uh. jamur crispy seperti percikan atau ayam crispy teman-teman kita coba dulu Dus, bagian jamurnya teman-teman seperti ini, kita dus dulu. Hmm, nikmat sekali. Kita coba teman-teman. Kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak. Gue eh? Rasanya itu seperti ayam tadi, teman-teman. Seperti prajikan, teman-teman. Lebih enak kita makan pakai nasi teman-teman. Cep, -teman. kebetulan saya bawa nasi untuk temen makannya, teman makannya teman-teman. Oke kita uh, satuin aja nasinya seperti ini. Kita lanjut makan teman-teman. Baca doa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Amin. Kita coba teman-teman pakai nasi seperti ini enak banget hmm. asli teman-teman rasanya seperti ayam goreng hmm. KFC lewat makanan ini teman-teman ayam olahan manapun pasti kalah dengan ini karena ini hasil alam, dimasak di alam, makan pun di alam seperti ini teman-teman Bezat Dan ini rasanya keriuk, keriuk banget teman-teman Karena tadi kita goreng sampai crunchy Sampai matang banget teman-teman seperti ini Lanjut, abek Balawakan teman-teman mm. Nikmat teksturnya itu tidak terlihat seperti jamur teman-teman karena kita makan kita masak sampai terlancis seperti ini tidak terlihat bunginya teman-teman atau jamurnya teman-teman mantap oke oh saya punya cabe teman-teman bersih sudah saya cuci tadi saya makan aja lumayan buat nambah selera makan saya teman-teman hmm. lanjut saya suka ketika makan di alam itu seperti ini angin spoi-spoi di bawah pohon yang rindang pohon bambu seperti ini teman-teman tidak bising atau merasa aman teman-teman seperti ini ya lanjut habek uh. tinggal sedikit lagi dan hari pun udah mulai sore seperti ini, teman-teman. Udah mulai gelap karena saya tidak membawa lighting, teman-teman. Kita cukupkan sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten dan juga video-video yang seru, teman-teman. Penasaran dengan video saya selanjutnya? Ikutin terus Kakak Ngerimba. dah.